Di antara kumpulan berikut yang bukan himpunan adalah Kita mulai dari yang A ya Kumpulan kendaraan bermotor Kendaraan bermotor ini kan bisa kita lihat dengan jelas Sehingga yang A ini termasuk himpunan himpunan ya. Kemudian yang B Kumpulan binatang pemakan rumput Binatang pemakan rumput itu Memiliki anggota sapi, kambing, domba Nah, ini kan bisa didefinisikan dengan jelas, sehingga yang B ini termasuk himpunan. Lukisan yang indah itu kita tidak bisa menyebutkan um, anggotanya apa aja karena setiap orang menganggap keindahan itu relatif, sehingga yang bukan himpunan itu yang C. Itu ya. Sekarang ke nomor 22. Notasi pembentuk himpunan dari G ya, anggota himpunan G, 2, 3, 5, 7, 11. Nah, 2 ini masuk dalam bilangan prima. 3 juga bilangan prima. 5 juga bilangan prima. 7 juga bilangan prima. 11 juga bilangan prima. Sehingga himpunan Ki ini adalah bilangan prima. Nah, yang ada bilangan primanya. Oke, okay. antara B dan D. Sehingga kita lihat lagi, disitu batasnya ada k itu bilangan terbesarnya adalah 11 dan terkecilnya 2 sehingga bisa kita tuliskan k Ki, kurung kurawal gini ya memiliki anggota x kemudian ada tanda lurus gini artinya di mana x itu kurang dari nah kurang dari 13 kemudian x itu merupakan anggota himpunan bilangan prima. Gitu ya. Sehingga adalah yang di Kita lanjut nomor 23. P memiliki anggota x di mana tanda ini artinya di mana? X lebih dari 12 dan kurang dari sama dengan 22X, bilangan genap. Oke, bilangan genap berapa yang lebih dari 12? Lebih dari 12 berarti 14 ya. Kan bisa dibagi 2 kalau bilangan genap itu. Jadi, definisi bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi 2. Setelah 14, ada 16, 18, 18. 20 dan 22 Sehingga untuk nomor 23 Jawabannya yang tepat adalah yang B Kita lanjutkan ke nomor 24 Yang merupakan himpunan kosong adalah Oke, coba kita cek mulai dari yang A Himpunan bilangan prima antara 19 dan 23 19 itu kan bilangan prima 23 juga bilangan prima habis 19 itu kan gini ya 20 21 22 23 21 bilangan ganjil 22 ini bilangan genap sehingga bilangan prima antara 19 dan 23 ini kan tidak ada berarti ini tidak memiliki anggota atau dinotasikan seperti ini berarti himpunan kosong itu yang uh, nomor 25 Himpunan-himpunan berikut yang tidak mungkin menjadi himpunan semesta dari kambing, sapi, dan kerbau adalah Nah, sapi, kambing, dan kerbau itu kan hewan berkaki 4 Termasuk hewan mamalia Dan termasuk hewan ternak juga yang tidak mungkin berarti yang D Hewan buas Nomor 26 Himpunan H memiliki anggota X Dimana X itu lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari 9 X bilangan ganjin memiliki anggota seperti ini 3 5 7 gitu kan nah berarti ini memiliki berapa anggota 1, 2, 3 sehingga dapat kita tuliskan banyaknya anggota dari himpunan hal adalah 3 yaitu yang BM Selanjutnya nomor 27. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah, Lilin apakah termasuk alat elektronik? Bukan ya, Pernyataan yang tidak benar itu yang A. Nomor 28. Diketahui himpunan P, bilangan cacah kurang dari 5. Banyaknya himpunan bagian dari P adalah, kita cari terlebih dahulu anggotanya, jadi dari langkah pertama itu mencari anggota bilangan cacah kurang dari 5, 5. Nah, banyaknya anggota himpunan P adalah 5, sehingga banyaknya himpunan bagian, itu kan rumusnya 2 pangkat N, itu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 2 x 2 x 2 x 2 x 2. Hai yaitu 32 sehingga jawabannya yang C selanjutnya nomor 29 himpunan G itu memiliki anggota bilangan asli kurang dari tujuh sehingga banyaknya anggota dari himpunan Ki, yaitu ada 6. gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari berapa banyak himpunan bagian Ki yang memiliki tiga anggota dengan segitiga Pascal. Satu, satu, satu, kita bentuk. Angka satu membentuk segitiga. Kemudian angka berikutnya. Di tepi selalu satu ya, satu tambah satu, dua satu lagi 1mbah 2 itu 32mbah 1 itu tiga di sini satu 11mbah tiga itu 4 3mbah tiga itu 6 3mbah satu itu 4 nah di sini satu lagi 11 satu 4 itu 5 4mbah 6 itu 10 6mbah 4 itu juga 10 4 tambah satu 5 dan di sini maka 1. Selanjutnya 1 1 tambah 5 itu 6, 5 tambah 10 itu 15, 10 tambah 10 20, 10 5 15, 5 1 6. Nah, di sini 1. Jika banyaknya anggota itu 1, ini untuk yang banyaknya anggota itu 2, ini untuk yang banyaknya anggota itu 3. Ini untuk yang banyaknya anggota itu 4. Ini untuk yang banyaknya anggota 5. Nah, kalau yang ini untuk yang banyaknya anggota ada 6. Nah, sekarang kita lihat segitiga Pascal fokus pada yang ini ya. Baris yang ini yang memiliki satu anggota itu ada 6 anggotanya apa aja 1 kemudian 2 kemudian 3 kemudian 4 kemudian 5 kemudian 6 nah ini untuk yang memiliki satu anggota untuk yang memiliki dua anggota ada 15, maksudnya gimana ya nanti uh, contohnya gini ya, 1,2 terus 1,3 dan seterusnya terus yang memiliki 3 anggota itu ada 20, maksudnya gimana 1,2 gitu ya jadi yang punya Tiga anggota itu ada 20. Jadi banyaknya 20 yang D. Nomor 30. Diketahui himpunan A memiliki anggota X. Dimana X lebih dari sama dengan 5 dan X kurang dari 15. X bilangan ganjil. Anggotanya apa aja? itu 5, 7, 9, 8. Sebelas, tiga dan 15 Nah, ini ada berapa anggota. Banyaknya NA adalah satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sehingga banyaknya anggota himpunan kuasa itu N sama dengan dua pangkat N. Berarti dua pangkat enam, enam itu dari sini tadi ya. Dua pangkat enam, Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Sehingga 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. Jadi, banyaknya anggota himpunan kuasa dari A adalah 64. Yang A. Lanjutan nomor 31. Diketahui K bilangan prima. Oke, kita cari anggotanya dulu apa? Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya gitu ya. Kemudian bilangan genap. Mulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian, bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian, bilangan kelipatan 3. Bilangan kelipatan 3 berarti berada dari 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, setelah itu, dari himpunan-himpunan di atas yang saling lepas. Berarti yang nggak ada anggota yang sama. Kita lihat K dengan L. Ada nggak anggota yang sama? Ada ya, di sini ada dua, di sini juga ada dua. Berarti K dan L itu tidak saling lepas. Kemudian, K dan N. K dan N dilihat ada nggak anggota yang sama di sini ada tiga di N juga ada tiga, sehingga ini tidak saling lepas kemudian CL dan M 2, 4, 6, 8 1, 3, 5, 7, 9 ganjil dan genap, tentu aja nggak ada bilangannya yang sama, sehingga himpunan yang saling lepas adalah yang C, yaitu L dan M selanjutnya nomor 32 jika P himpunan bagian dari q maka M P iriski adalah, jadi banyaknya himpunan P yang beririsan dengan Q. Ya, himpun, banyaknya himpunan P itu sendiri, jadi jawabannya yang C. Nomor 33, diketahui M1234567N, bilangan prima kurang dari 7. M iris N adalah? Kita cari dulu anggota dari himpunan N. Bilangan prima kurang dari 7. 2 3 5 gitu ya Yang anggotanya sama berarti 2 sama dengan 2 3 5 sehingga M iris N adalah 2 3 dan 5 jawabannya B Sekarang ke nomor 34 C bilangan cacah C itu uh, himpunan C itu bilangan cacah kurang dari 5 yaitu 0 1, 2, 3 dan 4 itu ya kita cari dulu A gabung B Himpunan A digabungkan dengan B A gabung B itu 1, 2, 3, 4 kemudian A gabung B iris C jadi setelah digabungkan dengan B setelah A digabung B itu diiriskan dengan C sehingga di, diperoleh 1, 2, 3, 4 beririsan dengan C, C itu anggotanya 0 1, 2, 3, 4 Nah sekarang coba teman-teman lihat ada nggak anggota yang sama satu sama, 2 sama, 3 sama, 4 sama Cuma nol ya nggak sama sehingga diperoleh Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4 jadi, jawabannya nomor 34 adalah C. Sekarang ke nomor 35. Perhatikan gambar berikut daerah yang diarsir. Nah, ini kan gambar dari A digabung dengan B. Sehingga gambar daerah yang diarsir itu yang B. Nomor 36. A iris B komplement. Jadi, kita cari dulu A irisan dengan B dilihat himpunan A dengan himpunan B yang anggotanya sama. Di sini ada 3, di sini juga ada 3. Ada 5 di sini 5, ada 7 di sini 7. Berarti antara himpunan A dan himpunan B yang memiliki anggota yang sama itu adalah 3, 5, 7. Jadi A irisan B itu adalah 357. Nah, sekarang A iris B komplemen. Berarti maksudnya itu apa? Maksudnya itu seluruh himpunan semesta selain 3, 5, dan 7. Nah, seluruh himpunan semesta selain 3, 5, dan 7 ya. Berarti 0, 1, 2, 3 enggak loh. Berarti 4, 5 juga enggak, 6, 7 enggak. 8, 9 10 nah berarti jawabannya yang mana 0, 0 1 2, 4, 6, 8, 9, 10 yaitu yang D nomor 37 diketahui K itu bilangan asli kurang dari 8 1 2 3 4 5, 6, 7. Kemudian L itu faktor dari 12. Berarti angka berapa yang dikali itu hasilnya 12. 1 dengan 12 itu kan. Terus 2 dengan 6. Ya kan? Terus 3 dengan 4. Nah, Ini adalah faktor dari 12 Sekarang K dikurangi L Nah dilihat kalau ada anggota yang sama antara K dan L itu nanti gak diikutkan Di sini ada angka 1 Berarti gak kita ikutkan ya Ada angka 2 Ada angka 3 Ada angka 4 Ada angka 6 ada angka 12 yang sama nah sekarang kita perhatikan yang di k, berarti nilai dari K kurangi L itu adalah 5 dan 7 jadi jawabannya yang A nomor 38 dari sekelompok remaja terdapat 11 orang gemar melukis 8 orang gemar menyanyi dan enam orang gemar kedua-duanya. Gemar melukis ada 11. Gemar menyanyi ada 18. Kita mau cari yang suka melukis saja, hanya suka melukis. Berarti 11 kita kurangi dengan yang suka kedua-duanya. 11 kurangnya 6 yaitu 5 kemudian yang hanya suka menyanyi berarti 18 dikurangi dengan 6 itu 12 nah kalau sudah yang kita gunakan itu adalah yang hanya melukis hanya gemar menyanyi dan suka melukis dan menyanyi nah kita jawab ya berarti banyaknya remaja dalam kelompok itu adalah yang hanya gemar melukis saja ada 5 yang hanya gemar menyanyi saja itu ada 12 yang gemar kedua-duanya itu 6 sehingga 5 tambah 12 tambah 6 adalah dua jadi jawabannya yang B sekarang ke nomor 39 dalam suatu kelas terdapat 30 siswa sehingga banyaknya himpunan semesta itu 30 siswa diperoleh dari misalnya yang suka pelajaran matematika saja kakak misalkan NM ditambah yang suka biologi saja NB kemudian ditambah dengan yang menyukai kedua-duanya. Berarti NM iris B gitu ya. Dan ditambah dengan uh, yang tidak menyukai kedua-duanya. Ini jumlah dari uh, siswa dalam suatu kelas. Diketahui jumlah siswa dalam kelasnya itu 30. Yang suka matematika saja berarti... 16 dikurangi yang suka kedua-duanya 16 kurangi 8 8 ditambah yang suka biologi aja 20 dikurangi 8 12 yang suka kedua-duanya 8 tambah 8. 8 tambah 12 tambah 8 28 plus x sehingga diperoleh x sama dengan 30 dikurangi 28 yaitu dua Jadi yang tidak suka kedua-duanya itu ada dua anak. Nomor 40. Sebanyak 80 remaja putra ditanya tentang kegemaran mereka berolahraga. Sebanyak 36 orang gemar sepak bola, 22 orang gemar basket, dan 9 orang tidak gemar keduanya. Himpunan semesta sama dengan banyaknya... Yang menyukai sepak bola saja ditambah banyaknya yang menyukai basket saja ditambah dengan 9 orang yang tidak gemar kedua-duanya ditambah dengan X, yaitu yang gemar kedua-duanya. Sehingga diperoleh 80 sama dengan 36 ditambah 22 ditambah 9 ditambah X, 80 sama dengan 67 tambah X, sehingga X sama dengan 80 kurangi 67 yaitu 32.